Saya yakin sudah ada di kamar. Di kamar. Ya, cuman masih ketutup itunya. Hijabnya. Oh, Orang tua Darel, anak hilang di Subang, masih meyakini anaknya masih hidup dan ada di sekitar rumah yang mereka tinggali di kampung Cikaso Desa Kalijati Timur Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang. Dedi Mulyadi kembali menjenguk Harudin dan Kurniasi setelah sebelumnya sempat turut mencari Darel pada malam hari. Harudin mempercayai. Darel anak hilang di Subang itu masih ada di dalam kamar yang selama ini ia tempati bersama istri, saya yakin masih ada, saya yakin masih di kamar hanya masih, tertutup hijabnya, belum dilihatkan secara kasat mata. Saya kalau tidur sama istri masih merasa tidur bertiga sama anak saya, ujar Harudin. Atas keyakinannya itu, Harudin setiap hari membersihkan kamar tersebut. Bahkan kasur yang digunakan untuk tidur dilapisi oleh selimut kesayangan Darel. Kang Dedi juga meyakini, dalam waktu dekat Darel akan segera ditemukan. Secara logika, kata dia, kalau anak tersebut masih di sekitar sini, pasti segera ditemukan. Terkecuali anak tersebut dibawa oleh orang lain atau diculik, maka bisa jadi sudah berada di luar daerah tersebut. Polres Subang memeriksa orang tua Darel dalam kasus anak hilang di Subang. Pemeriksaan itu dilakukan mencari kemungkinan dugaan pidana di kasus itu. Sudah dua hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap keluarga dan tetangga terkait hilangnya Darel, ujar Kapolres Subang, AKBP Sumarni, saat diwawancara pada Kamis tanggal 4 Mei tahun 2023. Menurut Sumarni, pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap kasus hilangnya anak ini, yang sudah 10 hari belum juga ditemukan. Kami juga menurunkan tim forensik psikologi dari Polda Jabar untuk memeriksa kedua orang tua korban bersama kakak korban, dan pihak keluarganya, katanya. Semoga dengan terus menggali keterangan sejumlah pihak termasuk dari keluarga, bisa menemukan titik terang dan korban bisa ditemukan. Tentunya pemeriksaan psikologi ini kita ingin menggali keterangan yang sesungguhnya terkait hilangnya Darel. jangan sampai isu liar Darel diculik makhluk halus terus berkembang di masyarakat, ungkapnya. Selain itu pemeriksaan terhadap keluarga korban juga bertujuan untuk mengungkap motif hilangnya Darel. Kasus hilangnya Darel juga kita takutkan ada unsur atau motif kriminal seperti diculik orang lain. Makanya kita terus intensifkan pemeriksaan sejumlah saksi, ucapnya. Sudah lebih dari sepekan ini, kasus anak hilang di Subang itu belum juga ditemukan. Segala daya telah dikerahkan untuk mencari anak yang hilang di di kampung Cikaso Desa Kalijati Timur kecamatan Kalijati Kabupaten Subang itu. Kasus ini jadi perhatian karena sempat diviralkan bahwa anak hilang di Subang itu diculik makhluk halus, setelah sempat mendatangi rumah keluarga yang sudah lama tak ditinggali. Polisi pun terus menggali keterangan sejumlah saksi dan juga dari pihak keluarga termasuk orang tua Darel. Pemeriksaan terhadap orang tua Darel itu dilakukan untuk mendalami lebih jauh terkait kemungkinan dugaan pidana di balik hilangnya Darel. Pasalnya, hilangnya Darel ini dinilai tak wajar. Mengingat, jika melihat lokasi kampung tempat di mana Daryl hilang, nihil kemungkinan anak itu bisa hilang. Mulai kali, habis ini. Udah mulai, mulai Enggak. Enggak saya tanya juga pas, pas, uh, pas uh, dicari-cari ada, gak pulang eh, kalian, diajak, Enggak. Enggak. Uh, Enggak. Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak. Dari itu ada, dan kakaknya enggak, udah enggak ada, udah enggak ada, udah beli sebelah. Udah pergi beli saya bahkan enggak tahu mereka beli sebelah. Beli oh, sebelah. kata mamanya, kata sebelah. mamanya emang nanti kemana? sebelah. Maman, namanya, Maman. Ya, sebelah. Ya, cari barangkali ikut sama kakak, katanya. Ya. Tapi saya tanya, enggak ya. ya. ikut. Dah, dia ya, gitu. Ada ya. tadi, emang ya. ada sih. Iya, jadi uh, sekejap mata setengah. Kita... Di sini ada sumur nggak Pak di nah, rumah ini Pak? Kan, saya satu lobang empat rumah. WC di mana? WC pun rapi di samping rumah. Rapi ya. Rumah bapak rumah? Oh, ya. Nah ini apa di sini? WC. Share yang ya, ya. nah, ngobrolnya tuh di mana? RW yang mana tuh? Nah itu tindakan bersama yang saya cari setelah abahnya bilang anak kemana, anak kemana? Yang lain pada nyari di rumah-rumah, saya ke gitu. nyari ketebul, itu cari terus Uh, lama berwaktu ya waktu berjalan makin sore makin sore saya membuat tindakan bilang ke mamang saya tuan-tuan petugas DKM Pak memang tolong sebarkan kasih tahu ke warga melalui sepedat uh, bahwa kakak saya anaknya hilang kaget mamang sih yang masih ah kok bisa ya saya juga kaget, sih mirakat. Nah ini kan diumumkan di melalui speaker gitu. Jadi, dia enggak lama kemudian warga berdatangan membantu sampai ke sana lokasi-lokasi yang curang gitu. Bahkan saya pun ada ya. Lo, kita, tahu, sampai ke, ke Solokan. Coba nih lihat di ini ada tersembunyi semacam sampai saya turun naik dari rumah ke rumah naik tangga oh, mau lihat parah ya. gitu. kata Kata orang tua dulu udah suka diumpetin di para oh, ya, saya emang ya. ngedengerin aja bu ya, apa kata mereka ini gitu. Iya bisa, bisa seperti saya. Jadi udah Bu. Itu enggak diajak, Gak diajaknya kan. Oke, katanya pulang kali habis ini udah pulang beli seblak. Enggak. enggak. Enggak saya tanya juga pas pas uh, apa namanya? <coughs> pas eh uh, dicari-cari enggak ada, katanya pulang beli sebelah Eh, kalian ya, Daryl diajak gak? Gua, enggak, enggak ikut Tapi waktu bapak pulang bawa gerobak Daryl itu ada Dan kakaknya enggak, udah nggak ada? Udah nggak ada, udah beli sebelah so, Saya bahkan nggak tau mereka beli sebelah Oh, kata mamanya Kata mamanya, emang kemana anak, -anak ke ya, Sebelah, cari Barangkali ikut sama kakak-kakanya Tapi saya tanya sama kakak-kakanya Enggak ikut, gak, diam hmm. Itu ada tadi, emang hmm. ada sih. Itu, iya jadi sekejap mata itu, itu, itu, itu, itu, di itu, itu, itu, itu, pak? itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, di itu, itu, itu,